Oke, setelah Anda tahu posisi 1-2 dari 10 film India bergenre komedi. Sekarang saatnya kita bahas posisi 3-4. 3. 3. Golmaal Again Tahun 2017 juga terdapat film yang gak kalah lucu guis. Kali ini ada Golmaal Again yang siap untuk membuat mood kamu naik. Mengisahkan tentang sekelompok anak yatim yang sudah berteman sejak lama. Keseruan mereka saat tinggal di panti asuhan inilah yang membuat film ini lucu. 4. Bada Aiho Kemudian, ada Bada Iho yang rilis pada tahun 2018, menceritakan tentang seorang anak yang kaget ketika ibunya hamil lagi. Padahal, sang ibu sudah tergolong tua untuk hamil. Berbagai kisah menarik dari keluarga ini patut untuk kamu tonton guys. Beneran deh, film ini bakalan bikin kamu ketawa. Sekian video tentang 10 film India bergenre komedi ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.